Air inti spiritual pembuatan air liur, seruan lembut keluar dari mulut ying huan-huan. Pada saat yang sama, ada ekspresi agak terkejut di wajahnya yang cantik. Ada harta alam yang tak terhitung jumlahnya di dunia. Harta ini adalah hadiah dari alam dan mereka semua memiliki kekuatan yang sangat misterius. Apa yang disebut, selefa penyeduh spiritual inti bumi, ini tidak hanya memiliki kemampuan untuk meningkatkan kekuatan seseorang. Tetapi yang lebih penting, ini juga membantu seseorang untuk menciptakan roh Yuan. Itu sangat ajaib, harus diketahui bahwa pembentukan roh Yuan adalah peristiwa yang hanya akan terjadi di dekat puncak tahap nirvana. Setelah semua, hanya setelah seseorang mencapai puncak tahap 9 Yuan nirvana, Yuan spirit Qi dalam tubuh seseorang secara bertahap akan menguat. Meskipun demikian, kecuali seseorang benar-benar diberkati. Seseorang masih tidak akan berhasil membentuk Roh Yuan. Faktanya, Sebagian besar praktisi harus menunggu sampai mereka mencapai tahap kehidupan misterius. Hanya dengan menggabungkan kekuatan Yuan dan kehidupan misterius Ki bersama-sama, Mereka dapat berhasil membentuk Roh Yuan. Namun, Semua langkah rumit ini bisa sangat disederhanakan dengan selefa penyeduhan spiritual inti bumi ini. Karena itu, tidak perlu dijabarkan sifat-sifatnya yang ajaib. Jika berita tentang objek seperti ini menyebar, itu pasti akan menarik banyak ahli yang ingin mencoba tahap kehidupan misterius. Daya pikat untuk membentuk Roh Yuan terlalu luar biasa. Hanya dengan berhasil membentuk Roh Yuan, seseorang dapat melarikan diri dari belenggu tubuh fisik seseorang. Bahkan jika tubuh fisik seseorang dihancurkan di masa depan, seseorang tidak akan langsung binasa. Selama seseorang memiliki trik yang cukup dan pendukung yang kuat, menciptakan kembali tubuh fisik seseorang bukanlah hal yang mustahil. Kamu benar-benar menemukan barang seperti itu. Bahkan dengan ketenangan Lindong, dia tidak bisa membantu tetapi menyipitkan matanya sedikit saat ini sementara dia bergumam pada dirinya sendiri. Kekuatan-kekuatan Roh Yuan adalah sesuatu yang dia alami sendiri. Cincin naga Yuan-nya dibentuk oleh kekuatan Roh Yuan. Berkat kekuatannya, dia mengalahkan Yao Ling dan Wang Yan, lawan yang sangat sulit dihadapi. Meskipun Yuan Spirit Force sangat kuat, Lin Dong saat ini tidak dapat membuat hal seperti itu di tubuhnya. Ini karena hanya dengan melangkah ke tahap tujuh Yuan Nirvana, tubuh seseorang akan mulai menghasilkan sejumlah kecil kekuatan roh Yuan. Lin Dong saat ini masih belum pada tahap itu. Oleh karena itu, mencoba untuk membentuk Yuan Spirit awal sekarang mungkin adalah ide yang tidak masuk akal. Namun, penampilan, selefa penyeduhan spiritual inti bumi, ini perlahan-lahan akan mengubah pemikiran aneh menjadi kenyataan. Hehe. apakah kamu tertarik? Martin kecil tertawa bangga ketika melihat Lindong, yang matanya masih mengandung sedikit kejutan. Harta karun seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa orang temui dengan mudah. Lindong tersenyum sedikit sebelum segera mengangguk dengan penuh semangat. Segera. Kompetisi sekte besar akan dimulai sebelum itu. Ia harus meningkatkan kekuatannya menggunakan segala cara yang mungkin, menilai dari kata-kata Ying Xuanzi, dia bisa merasakan betapa kuatnya para murid Gerbang Yuan. Ketiga raja kecil itu diajarkan secara pribadi oleh tiga guru besar sekte Gerbang Yuan, meskipun lindung tidak berbicara secara terbuka tentang hal itu. Dia merasa sedikit tertekan di dalam hatinya. Bagaimanapun. Pihak lain tidak hanya memiliki keunggulan dalam jumlah, tetapi kualitas mereka juga top tier. Di sisi lain, di antara murid-murid generasi muda di sekte dao mereka, satu-satunya yang bisa melawan mereka adalah Lindong, Ying Xiao Xiao dan Wang Yan. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi Lindong untuk menyerah pada selai penyeduhan spiritual inti bumi ini yang dikirimkan kepadanya. Apa makhluk yang menjaga? Hardcore spiritual Brewing selifa, Tanya Lindong. ada tuan di pegunungan 10.000 bis Mountain menjaganya. Orang itu juga adalah binatang iblis dan merupakan burung hantu kuning emas kuning. Kekuatannya ada pada tahap kehidupan misterius awal. Ada juga beberapa binatang iblis yang bekerja di bawahnya. Yang terkuat adalah dua jenderalnya. Yang kekuatannya sekitar sembilan ahli panggung Yuan Nirvana. Martin kecil menggosok dagunya dan berkata, Burung hantu-hantu kuning emas, panggung kehidupan misterius awal. Lindong terkejut sesaat, dia bertanya. Seharusnya tidak terlalu masalah bagimu, kan? Kekuatan Little Martin saat ini sebanding dengan praktisi Advanced misterius Life Stage. Karena burung hantu-hantu kuning emas itu hanya pada tahap kehidupan misterius awal. Mengapa dia tidak bisa mengurusnya nanti? Bukankah aku sudah menyebutkan bahwa orang itu memiliki beberapa taktik khusus? Martin kecil berbicara tanpa daya. Burung hantu kepala manusia, itu adalah formasi burung hantu Sonic kan? Mata Ying Huan Huan tiba-tiba berkedip ketika dia berkata dengan lembut. Martin kecil menatap Ying Huan Huan dengan sedikit kaget. Jelas, dia tidak menyangka gadis ini akan sebegitu cerdasnya. Hanya setelah mendengar kata-kata kepala manusia burung hantu, dia sudah menyimpulkan semuanya. Ya... Burung hantu-hantu kuning emas telah menghabiskan cukup banyak upaya untuk merawat lebih dari sepuluh ribu hewan kepala burung hantu. Burung hantu ini mengkhususkan diri dalam serangan gelombang sonik. Selain itu, karena medan dari Gunung Suara Iblis, formasi Sky Sonic yang juga disebut formasi All Sonic, telah menjadi sangat kuat. Bahkan, aku tidak bisa menerobos. Martin kecil mengangguk dan berkata, "Sepuluh ribu." Lindong benar-benar terpana dengan nomor ini. Burung hantu-hantu kuning emas ini benar-benar bersedia melakukan upaya. Tidak heran itu bisa menjadi tuan dari pegunungan 10.000 binatang ini. Little Flame awalnya berlatih di dalam pegunungan ini. Beberapa hari yang lalu, formasi burung hantu sonic tidak aktif dan dia menerobos masuk tanpa sengaja. Pada akhirnya, dia menemukan air inti spiritual brewing saliva yang tersembunyi di dalam gunung suara iblis. Petik 2. Namun, orang ini akhirnya ditemukan oleh burung hantu kuning emas kuning itu. Binatang itu benar-benar ganas. Selain itu, kekuatannya jelas melampaui Little Flame. Namun, dia membawa selusin bawahan untuk bermain dengan harimau bodoh ini. Pada akhirnya, puluhan tulangnya patah. Jika bukan karena aku akhirnya berhasil bergegas, harimau bodoh ini akan berubah menjadi daging panggang. Petik 2. Kilatan tajam jelas muncul di mata Little Marten ketika dia berbicara sampai saat ini. Dia memelototi Little Flame dan memarahi yang terakhir dengan marah karena yang terakhir gagal memenuhi harapannya. Rekan yang tidak berguna, api kecil menggaruk kepalanya dan memberi Lindong senyum konyol. Kali ini, bagaimanapun, Lindong telah merasakan keganasan yang melonjak jauh di dalam mata mantan. Sangat kejam ya, Lindong menepuk Little Flame. Wajahnya memiliki senyum yang cukup cemerlang muncul di atasnya. Dari samping, Ying Huan-Huan meliriknya. Dia tahu bahwa orang ini benar-benar kesal. Bagaimana kita akan melakukannya? Martin kecil menatap Lindong dan bertanya. Apa maksudmu? Lindong mengerutkan alisnya. Segera setelah itu, dia bertepuk tangan dan menyatakan. Rendam gunung suara iblis dengan darah. Kata-kata ini baru saja diucapkan ketika aura mengerikan yang telah ditekan dalam tubuh Lindung akhirnya meletus pada saat ini. Aura amat buruk itu berkali-kali lebih kuat dari Wang Yan. Aku sedang menunggu kata-kata itu. Martin kecil mengerutkan bibirnya. Wajah tampannya segera ditutupi dengan aura iblis. Di samping mereka, flem kecil mengangguk segera. Tubuh menara logam miliknya memiliki kebrutalan yang menyebar darinya pada saat ini menyebabkan seseorang merasakan jantung berdebar dalam hati ketika melihatnya. King Huan-Huan melirik ketiganya saat dia dengan heran-heran. Mereka memang bersaudara. Aura ganas mereka muncul seolah-olah mereka berasal dari sumber yang sama. Serahkan formasi all sonic kepadaku. King Huan-Huan memberi isyarat dengan lembut dengan tangannya. Surgawi Phoenix sitar merah menyala melintas dan muncul di tangannya. Riak yang mengejutkan menyebar darinya. Bahkan Marten kecil tanpa sadar melemparkan matanya. Pada saat ini, tangan wanita muda itu menyentuh tali sitar. Dia mengangkat kepalanya dan tersenyum manis pada Lindong. Bisakah kamu melakukannya? Lindong sedikit khawatir. Kekuatan Ying Huan-Huan saat ini mungkin berada pada tahap 8 Yuan Nirvana. Tetapi formasi burung hantu sonik adalah sesuatu yang bahkan Marten kecil tidak dapat lakukan apapun terhadap. Semuanya memiliki kelemahan. Formasi burung hantu Sonic kuat, tetapi sarang Phoenix Surgawi adalah tumit acilesnya. Ying Huan Huan berbicara dengan bangga. Hehe, kamu berani. Usia gadis ini mirip dengan gadis itu Suruo, tetapi karakternya jauh lebih keras. Kata Martin kecil sambil tersenyum. Suruo, mata Ying Huan Huan berputar sedikit, mata besarnya menatap Lindong. Seorang teman. Lindung merasakan bahwa tampaknya ada sesuatu yang tidak beres dengan ekspresi Ying Huan-Huan. Namun, dia tidak peduli. Dia hanya dengan santai menjawab sebelum berbalik untuk melihat Little Martin. Dia berkata, Ayo pergi, kita harus menuju ke gunung suara iblis. Petik dua. Martin kecil mengangguk, tanpa membuang waktu lagi. Tubuhnya bergerak, berubah menjadi sinar cahaya yang bergegas menuju bagian dalam pegunungan yang luas ini. Lindung, api kecil dan ying huan-huan diikuti dari belakang. Kelompok empat memiliki aura yang cukup luas dan perkasa. Segera setelah kelompok lindung melakukan perjalanan ke bagian yang lebih dalam dari 10.000 bis mountain range, beberapa suara angin bergegas sedang dikirim dari langit di sisi lain dari pegunungan. Sesaat kemudian, tiga sosok datang melayang. Pemimpin ketiganya adalah pria tua berambut panjang yang mengenakan jubah coklat panjang. Kedua tangannya diletakkan di belakangnya. Ekspresinya acuh tak acuh, dan ada aura yang samar tapi mengejutkan yang dipancarkan darinya. Di belakang si tetua, ada dua pria berpakaian hitam dan putih masing-masing. Keduanya tampak cukup tampan, namun mata mereka mengandung beberapa keangkuhan yang sulit disembunyikan. Tentu saja, dari riak-riak yang dipancarkan dari tubuh mereka berdua, mereka memang memiliki hak untuk menjadi sombong ini. Selain itu, ada lambang matahari hitam di dada mereka, hitam dan putih saling bersilangan seperti ying dan yang tenggelam dan mengambang. Tanda ini milik sekte terkuat di wilayah Suan Timur, Gerbang Yuan. Benang emas melekat di sekitar tepi lencana, tampak sangat terhormat. Seseorang yang akrab dengan pakaian Gerbang Yuan akan menyadari bahwa lencana ini adalah sesuatu yang hanya diberikan kepada murid terkuat dari delapan divisi Gerbang Yuan. Murid-murid top dari delapan divisi juga dikenal sebagai delapan jenderal jiwa. Keduanya benar-benar memiliki tanda ini pada mereka. Sementara arah yang mereka tuju adalah juga Demon Sound Mountain. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai jumpa sayangku. Emuah-emuah. Dadah.